Bang, kalau misal 8 juta dikasih nggak, Bang? DP 8 juta. Eh, iya. DP 8 juta, data bagus, Tuh. ya. Hmm. Rumah sendiri. Ah. Sikat bos. Berarti intinya bungkus ya, Bang ya? Bungkus. DP 8 juta bungkus. bungkus. bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Derosa Auto, Auto ya. Ekspresi kebahagiaan hari ini Karena saya ditemanin langsung dengan Honor, Ownernya AB Mobilindo ya Bang Abdul ya Abdul, Siap Bang Abdullah Atau Bang AB Mobilindo. Mobil iya, ya. yang ada di WTC ya. PTC. Siap. Mall Matahari Serpong. P5. Mantap. Semangat, Mantap. Bang. Selangat. selalu semangat. Semangat selalu jualan semangat. bawahnya ya. Oke. Okay. Bang Abdullah, ya. uh, boleh di-share langsung alamat lokasinya okay. untuk AB Mobilindo ada di mana, Bang? Oke. Okay. Uh, kalau untuk AB Mobilindo, kita lokasinya ada di uh, Mall WTC BSD Matahari Serpong. Ya, adanya di P5, P5 ya, P5 siap jadi di bursa mobil, bursa ya. mobil ya, buat mobil ya. tepatnya di WTC BSD P5, P5 WTC pokoknya. Nanti kalau di Google Map kita ada, ada kliknya, kita langsung AB mobilnya, AB mobilnya mobil. langsung ya. ya. A -a, nanti langsung parkir masuk WTC di P5 ya. Iya, -ya. nomor teleponnya Nomor an ya, 10 nomor telepon saya, uh, AB mobil Indo Abdullah. 8 8571 8049 oh, iya. ya langsung ada ya yeah. Yeah. siap siap oke okay. Abang Abdullah ya yeah. uh, kalau misalnya okay. ada yeah. customer nih yeah. hmm. ya kan okay. Bang Abe, uh, mau beli mobil di AB mobil Indo nih kira-kira yeah. benefit yang bisa diberikan apa aja nih ah uh, kalau kita share. beli mobil di AB mobil Indo itu benefit uh, Cukup banyak, ya, kita banyak ya, ya. satu kita bisa dp ringan, dpcp ya, dPCR, siap. mobil juga berkualitas, siap. kita juga yang paling penting adalah garansi transmisi untuk satu tahun ke depan. nah, jadi kita nggak perlu pusing mikirin itu mobil garansi masih. garansi ya? tahun. Ah, gitu. mantap. mantap. nah, oke. Okay. kalau gitu, uh, ada apa lagi promonya kira-kira? Promonya selain DPCPR, garansi. garansi, kita juga proses cepat lah ya Proses Karena cepat ya, data dibantu Atau ya. mau dia bantu untuk perpanjang STNK kita juga menyiapkan juga Siap Segalanya. siap. Pokoknya banget, semuanya the best lah untuk konsumen kita Iya <laughs> ya. ya. <laughs> Tuh teman teman promonya banyak banget Garansi mesin ya Satu tahun ya Ya satu tahun nah, Metik dan manual juga metik ya Metik dan manual nah, Pokoknya gak usah khawatir mesinnya dijamin satu tahun tuh ya. Aman ya? Aman ya? Nah, ya. Udah diwaranti pokoknya ya. Siap Oke kalau gitu Siap. Ada stok apa aja nih Bang? Nanti kira-kira yang bisa kita share ke teman-teman ya. dari Derosa Auto Ya Lep, Boleh? Kita Siap? Dari sini aja dulu ya Boleh, kita Ini langsung Ini ada Livina SP ya bos ya SP Matic 2013 ya. Yang udah PSLIP new model ya uh -huh. Ini kita Ini uh, kita bisa di DP 15 juta ya, basically. Wah, mantap. DP 15, ya. Ya. ya 2013 warna putih metik ya. Ya, Livina XV Matic 2013 facelift ya. Facelift ya. Lift, ya. Nah. Uh -huh. Kalau boleh tahu kilometernya berapa nih, Bang? Ini ada di kilometer 92.000, dua 92.000 ya, teman-teman, yes. masih layak, garansi mesin juga sudah ada Angsuran ya. Angsuran juga kejangkau? Angsurannya berapa, Bang? Sekitar di bawah 3 dua 2,8. 2,8, teman-teman ya. 2, Jadi DP-nya juga ceper. Ya. Tadi 15 juta ya? Ya, 15, 15 juta. juta. Angsurannya dua angsurannya 2,9 ya. Garansi mesinnya satu tahun, tahun ya. ya kan? Mau apa lagi, nunggu ya. apa lagi ya, Bang ya? Pajak-pajak. Pajak panjang. -panjang. panjang, panjang. <laughs> nah, bulan tiga ya. ya kan? Kebetulan ini uh, platnya Jakarta Utara ya, Bang ya. Iya, Jakarta, nah, Jakarta Utara. plat genap. Ya. Jadi, untuk teman-teman yang cari Livina plat genap, tahun 2013, transmisi metik garansi 1 tahun, dp lima 15 juta, angsurannya 2,9. Langsung datang ke... AB, AB Mobilindo Mobil Indo. Mantap. Mantap Ya kan? Ditunggu kehadirannya <laughs> Ditunggu Siap, oke selanjutnya bang Oke, Boleh ini bang. Coba kita ada... Nih. Brio E ya Brio E 2015 Matic Nah, ini ya. ada... Brio E 2015 Matic ya Transmisi otomatis. Ini unit... Jujur banyak dicari orang Iya Warnanya... Merah merona ya, ya. Merah merona <laughs> ya. Ngejreng ya Merah merona ngejreng Lagi ngetren, nge ya. nge Biasanya... Kaum-kaum hawa nih ya yang suka nih ya itu ya, ciwi-ciwi biasanya suka nih ya kan Nah, atau juga mungkin biasanya anak-anak buat kuliah, ya. buat sekolah Atau ibu rumah tangga ya. buat ngantar anak-anak sekolah, anak -anak ya. sekolah ya. ya gitu Oke, Bang Abe, nah ya. untuk nya 2015 di Bandol harga berapa nih Bang? Ini kita jual kalau khusus untuk paket kredit, ini ya. kita bisa DDP sepuluh juta ya Pak ya. DP ceban. DDP sepuluh juta. Uh, ya. juta. Angsurannya ya. berapa? Angsurannya tiga koma enam. Tiga koma enam, teman-teman. Iih, itu lah, gampang ya kalau nah. misalnya ya. Masih bisa nego ya, DP ceban ya. ya? DP ceban. Nah, langsung datang aja tuh. Sudatan DP aja. ceban, DP sepuluh juta, ya. angsuran. 3,6 ya. nah, Pajak kiri, 1 tahun plus ya Pajak ya. masih panjang juga panjang. ya? Udah diperpanjang teman-teman ya, Wah ini sih memang Abi mobil ini luar biasa nih <laughs> ya. Kilometer dua ribu Kilometer dua ribu. ribu Nah semuanya Tadi unit-unitnya juga Kilometernya juga ya, Masih rendah, rendah. ya, ya. kita cari barang yang berkualitas Betul DP-nya juga Betul. DP Relatif ya, ringan ya. Masih ringan ya, masih terjangkau, angsurannya juga terjangkau, pajaknya panjang, satu tahun ke depan, ya, ya tunggu apalagi teman, teman Garasi mesin, jangan lupa Garasi juga mesin. tuh. Garasi mesin, itu yang kita Garasi. utamakan. Nah itu Jadi dia. konsumen yang beli mobil di sini, dia kita berikan ketenangan. Betul ya, sekali. Walaupun mobil bekas, tapi kita jaga kualitas. Siap. Siap. Bang, nih iseng-iseng nih Bang. Ya, apa -apa. Nah, kalau Siap. saya tawar nih Bang, biar teman-teman ya. lihat juga nih, ya kan? Menjadikan motivasi buat teman-teman channelnya De Rosa. Bang, kalau misalnya 8 juta dikasih nggak Bang? DP 8 juta? Eh, iya. DP 8 juta data bagus Tuh. ya. Hmm. Rumah sendiri, ah. sikat Bos. Berarti intinya Hanya bungkus ya Bang ya? Bungkus. DP 8 juta Bungkus. Syarat dan ketentuan berlaku. Rumah pribadi yang penting? Iya, ya. betul. Itu syaratnya. Betul. Betul sekali. Ajar. Ajar ya? Bungkus? Ajar. Bungkus. Okay. bungkus, bungkus. Jangan lupa nomor teleponnya tadi udah di-share ya. Ya, nomor teleponnya dari di sini ya. Siap. Silahkan. Oke. Okay. Kita ke stok selanjutnya Siap. nih Bang Nah, ini mobil sejuta umat, Bos Nah, Kalia. Kalia. GAT 2017 Nah, ya. ini juga barang langka juga uh, Banyak dicari bang. orang juga, ya. GAT 2017 ya. Kilometernya berapa Bang? Kilometernya ini tiga ribu tiga ribu, 53 ribu ya. ya? Service record ya Bang? Service record. Service record Service record Ini nama pribadi atau nama Ini eh, nama teman? pribadi Nama pribadi Band juga, juga teman-teman. 2017. Nah, bannya ya. juga masih tebal. Ya. Kilometer juga 50000 ribuan. Pajaknya ya. Tangerang Selatan, ya. ya Pelat ganjil. Ya. Harga cashnya di berapa bang? Harga cash kita khusus promo di bulan ini kita kasih di 120. Oh. memang teman ya. ini metik 120 ya. juta. Kita kasih masih kita kasih nego bos ya. Ya, masih bisa nego, nego. ya teman-teman. Masih bisa nego tipis-tipis. Ya. ya kalau mau nego saya negoin <tik> kalau mau langsung telepon monggo silakan ya <tik> Bener benar derosa <tik> <bener, tik> <bener, tik> kalau mau dinegoin silakan komen aja di channelnya derosa auto ya derosa iya <tik> bang paket kreditnya bang boleh bang DPnya berapa ini khusus DP 12 juta ya bos ya DP 12 Anselnya juta 3,3 <tik> siap udah DP ceban bang ambil DP ceban ya seperti saya bilang data nah. bagus clear. Bungkus. Makanya bungkus. <laughs> bungkus. Mantap. Ya. Pokoknya di AB Mobil Indo DP-nya serba ceper ya. Angsuran berapa, Bang? Angsuran di 3,3. 3,3 ya. ya. Oke. Okay. lah ya. Kejangkau lalu. zaman sekarang 3,3. Ya, oke okay lah ya. Iya, okay, okay semua lalu. segmen eh uh, wirausaha, karyawan semuanya bisa ngangsur ya. dengan 3,3 juta. Apalagi DP-nya cuma 12 juta ya, ya Pak. Masih 12 bisa juta. nego lagi. Ya. Buruan, takutnya banyak nih bos. Iya, <laughs> pembinaannya banyak. Iya, <laughs> ya, takutnya keburu laku ya. Iya. Jadi juta umat. Begitu channel ini tayang, teman-teman langsung aja uh, lihat di kolom deskripsi ya. lokasinya, alamatnya ya. langsung. Ya. ya, langsung nanti kontak aja, Bang Ab, langsung sebagai ownernya. ya Iya. Matam. Siap. Oke, ada apa lagi nih Bang? Kira-kira Bang? Ada di sini sama ada kalia lagi nih. Kita lagi senang mobil seperti ini karena Uh -huh. banyak, banyak pesanan bos Jujur Banyak aja. pesanan ya Betul ya. ini ini Kalia GAT 2017 juga Matic juga ya Nah Kalia GAT Matic 2017 juga ya. silakan ya. tinggal dipilih aja Sama yang tadi warna putih Betul. Kita bandol sama bos Sama ya Kilometer 40 ribu Kilometer ini lebih rendah 40 ribu ya, ya? 40 ribu Tinggal aja warnanya Nah apa? warna mau warna grey ya. Atau warna putih Betul silakan dipilih aja Betul ya. Harga juga sama. Harga sama, paket kredit sama ya? Sama, paket kredit iya. sama. Paket kreditnya juga DP dua belas juta, ya. angsurannya tiga 33 tiga ya. Betul sekali. Siap. Betul. Nah, cuma bedanya kalau yang tadi itu Tangerang Selatan ini Plat Jakarta. Ah, Jakarta, betul. Ya. Nah, hmm. jadi teman-teman uh, kalau misalnya mau beli mobil kalian ya, ini lihat juga ya. domisili teman-teman ada di mana nih. Jadi. Ya uh, faktor mutasi nanti juga mempengaruhi ya Bang ya? Faktor mutasi Betul, mempengaruhi. Tapi nggak usah khawatir, kita di Betul. sini siap bantu bos ya. Betul. Ya, siap siap bantu, bantu mutasi sampai bantu. beres pokoknya ya. Sampai beres. Siap kalau Pokok gitu. Pokoknya tinggal duduk manis sih ya bos ya. <laughs> duduk manis kita yang kerja ya. Siap ya. kalau gitu. Oke, ada stok apa lagi Bang? Mungkin langsung ke sini aja langsung bos ya. Masuk sini ya, Maaf. boleh. Oh. Ini kebetulan mobilnya masih dipoles ini baru. Ya. ini datang. baru dapat ya Bang ya? Baru datang ini ya. Ah, ini ada. masih ada Avanza, Avanza G. mobil sejuta umat, mobil sejuta, G manual 2016, ya, tipe G manual dua 2016. 2016. belas, enam ya. ya, Bang, ya, ya, nah, ini masih. Dirapihin ya Bang nah, ya? Lagi ya. karena ini sedang dipoles, nggak iya. ada masalah Ini tinggal, nanti kostumnya tinggal terima kinclong Terima kinclong, Seperti dari baru. tadi juga mobil juga kinclong ya, kan? ya. Iya, Iya, siap semuanya Nah, Avanza nya dibanderol harga berapa nih Bang? Ini khusus uh, Avanza G-Manual 2016 Kita bandol di angka 140 Nego ya bos ya? Masih nego ya, nego, masih nego teman-teman Gampang lah kalau harga pokoknya sama Pokoknya, harga mah masih bisa nego semuanya, hmm. pokoknya Sambil datang ke sini, disediain kopi ya bang ya. Nah, ya pasti, hey. itu kopi pasti. Nasi padang ya bang Nasi ya, ya. padang. <laughs> yang penting jadi negonya. Yang penting jadi nego sampai deal ya. Iya. Ya. Nah, ini untuk paket kreditnya gimana bang? Ini kita kebetulan ada salah satu leasing yang uh, bisa cover ini ya. Apa namanya DP-nya kita bisa bantu di 15 juta nego bos. Tuh, teman-teman, 15 juta masih. Untuk Avanza loh. Avanza dari tadi kita masih main di belas belasan, nih. Ya, ya kan? Ya, masih di belasan, Walaupun masih di, di belasan di di di juta, 2016, ya. Masih bisa di belasan. Iya, yang penting data clear, datanya yang penting cakep, ya. rapih. Pokoknya, nah, data juga nanti. Uh, luar kota bisa proses, nggak ya, Bang. Luar kota kita bisa proses, bisa proses, ya, Bang. Ya, ya? Nanti proses, kan ada cabang-cabang ya? yang, yang bisa yang bisa proses, ya. Siap, nanti. tuh. Jadi teman-teman yang di luar kota juga bisa uh, proses, nih proses, Gak usah repot-repot datang ke sini, tinggal kirim aja datanya. Mobil ya. tinggal dikirimin, tinggal ngomong aja sama ya. Bang Abe ya. Oh, uh -uh. ah -ah. kita bantu siap. Iya, pokoknya untuk pemirsa derosa, pokoknya kita siap bantu Pokoknya siap bantu di duduk manis, mobil nanti dikirimnya ke ya. rumah ya. Siap, siap. Kalau gitu, siap. nah ini kilometer berapa, Bang? Ini kilometer adanya di enam puluh delapan. 68.000 ya. 68.000 ya. 68 ya. Nama 000, pribadi ribu. atau pribadi. nama pribadi? pribadi. Tuh teman-teman, kilometer juga masih yeah. rendah ya. 68.000. ribu. Yeah. record ya. Record, record juga record. ya. Teman-teman nanti bisa cek sendiri uh, kilometernya yeah. di bengkel resmi ya. Ya, yeah. bengkel resmi uh, Toyota silakan Betul. karena kita servis di semua. Betul, ya. servisnya record nih teman-teman. Yeah. Nah, kebetulan nih platnya juga Jakarta Selatan. Selatan. Berplat genap. Ya. Yeah. Jadi kalau teman-teman nyari Avanza G manual 2016 Plat jakarta siap. iya oke semuanya juga pokoknya terima rapi ya bang ya nanti ya ini avanza ya ya terima rapi siap terima kita lagi ya. dibersihin semuanya ya siap oke oke siap. nah selanjutnya nih Bang nah ini ada lagi buat kau tadi apa bos Auto. Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga Ciwi-Ciwi nah, ya. nah, ada si Merah Merona ya Merona. Nah. ini Brio S. Brio Matic, ya? ya? Matic ya? Matic. Oh, ya. Karena S kita Matic. sengaja uh, kumpulin mobil kecil Matic Bos. Mobil kecil Matic, Untuk betul. Untuk mempermudah yang kebetulan cewek atau betul. apa. Jadi betul. kita Betul sekali. yang sekali. <laughs> ya gitu. Ya. Jadi keuntungan mobil kecil sebenarnya memang dia lebih gampang ya, lebih simpel ya. Lebih, lebih simpel ya. ya. Lebih simpel. Apalagi zaman sekarang uh -huh. emantisipasi ya. wanita ya. Jadi betul. wanita itu bisa bawa mobil juga. Betul. Benar nggak? Betul, betul, Iyi, betul. Nah. Brionesnya di Bandung berapa nih bang? Ini khusus uh, pemirsa dari saya kita kasih murah nih, kita jual di hmm. 117 nego ya. Harga kayak 117 ya. nego teman-teman. Jadi DP cepat bisa ini. Oh, DP 10 juta. 10 juta. Ah, cukup. Angsurannya? Bang? Angsurannya ada di 3,3. 3,3. Ya. DP 10 juta. Ya. Pajaknya bulan enam. Ya, banyak. Bang, terima panjang, panjang. panjang ya? Panjang. Udah panjang. Udah, Udah diperpanjang teman-teman. panjangin ya. Pajaknya ya. juga udah diperpanjang. Kilometer berapa nih, Bang? Ini kilometer ada di 63.000. 63.000? Kilometer 63.000. Kurang lebih ya, ongoing ya. 63 kilometer 63.000. Jadi ya. mobil ini masih bagus banget. Ya. Siap pakai dalam Siap pakai. luar kota, pokoknya terima kinclong. DP-nya juga cuma 10 juta. Ya. Mau nego silahkan langsung aja, ya kan? Telepon aja. Ya. Mau cek unit silahkan. silahkan, ya kan? Mm. Tapi yang jelas di channelnya Derosa Auto, kalau teman-teman di luar kota udah nggak usah perlu cek unit, proses kredit aja kalau emang <laughs> mau ya. Yes, ah, yes, yes. Ah. Atau enggak? Kalau beli cash udah tinggal transfer aja, yeah. mobil dijamin pokoknya, dijamin pokoknya nyampe di rumah, yeah. ya bang ya. Kita gak mau ngecewain Derosa ya. Betul, Betul. sekali. Oke, okay. ada lagi bang, stoknya bang. Ada lagi kebetulan di sini teman-teman yuk. Ada lagi nih stoknya. Agia. Agia ya Agia G Agia G uh, Matic, Transmisi metik ya Metik. Ya? Metik tahun 2015 15 yeah. Ya teman-teman Agia G Matic 2015 Ini yang non-TRD ya Bang ya Iya yeah, non-TRD non Si Rd. kecil irit ini Si kecil irit ah. Si kecil irit Besit <laughs> Ya yeah. uh, Kilometernya berapa Bang? Ini kilometernya ada di 80 ribu Delapan 80000 ribu, on going, on going, delapan ya. Delapan puluh ribu. Ribu. Ya, ya. ribu pajak panjang. Pajak panjang juga. Tanggerang ya, Selatan. Ini pajak kita udah perpanjang ya sampai tahun depan ya. Sampai Jadi udah tiga belas bulan bos. Orang-orang beli mobil 12 bulan kita 13 belas bulan. <laughs> ya, Luar ya biasa jalan. kan? banyak ya. <laughs> nah, nah. usah khawatir kalau mengenai yang pajak-pajak itu jangan kasih pusing konsumen. Iya bener Kasih kali. kita aja. Kasih kita, ya, kita aja ya. Pokoknya teman-teman ya. urusan pajak mah udah nggak usah dipikirin, ya kan? Ah, yang penting barang cocok udah ambil siap. aja, benar nggak? Betul, iya. betul. nya di bandrol berapa, bang? Ini khusus mobil Agia 2015 uh -huh. uh, Matic untuk pemirsa dari Rosa kita kasih angka di 100 ya, bos ya? 100 nego, ya? ya, nego ya? ya Oke, okay. harga 100 juta nego, teman-teman hmm. kalau misalnya mau nego nih saya kasih kisi-kisi nih, hmm. bang kalau misalnya 97 dikasih nggak bang? Kalau yang ngomong. Udah kita udah gak bisa gak bisa berkutik nih susah Oke siap Saya Bungkus ya Bang ya bungkus. Nah teman-teman 97 juta bungkus, bungkus. nih ya. ya Nah buat teman-teman khusus tapi siapa cepat nih teman-teman ya, ya? Ah -ah, Khusus spesial bulan ini Teman-teman pokoknya langsung aja ya. telepon uh, AB Mobilindo ya, ya. Nah, ya. Paket kreditnya tadi berapa bang? Paket kreditnya DP 12 juta sudah bisa bawa pulang mobil DP 12 juta ya. angsuran? Angsuran di 2,9 sekian 2,9 teman-teman Tenor ya. 4 tahun ya bang? 4 tahun? 4 tahun Kalau ya. seumur hidup gak bisa bos ya, ya. Kasian <laughs> kosumnya bos Kasian ya. 4 tahun aja bos <laughs> <4 tahun. laughs> Teman-teman Agia 2015 Gemetik tipenya ya Harga cashnya nya 100 juta nih, ya, ya. DP-nya itu dua 12, 12 juta, juta angsurannya dua 29 sembilan teman-teman. Ya. Jangan lupa, waranti satu tahun di sini. Waranti disinnya. itu yang paling utama, Bos. Ya, waranti. Pokoknya ada apa-apa? Ingat lo phone, ingat lo kita. Siap. Siap. Ala gitu. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Selanjutnya nih bang. Nah ini yang ah. antik juga nih bang nih. Antik nih Banyak ya. Banyak dicari ini nih. Ada Senia. Senia. Rativo. Hmm. Ini kelasnya kalau apa? Sopelos. Sopelos ya. ya. Ini yang paling lengkap. Paling ya. lengkap. Nah. Ini Rativo 2013. Iya. Senia yang paling tinggi. Paling tinggi. Rativo di... 2013. Transmisi apa bang? Matic Matic juga Matic, ya? ya. Matic ya. Transmisi Metik. Kilometernya Bang? Boleh Kilometernya bang. ini 96.000 on going 96.000 ya. teman-teman Untuk ukuran 2013 berarti ya. masih rendah ya. ya Betul ya Service record ya ini Service ya. record ya. juga Kebetulan platnya juga ya. Jakarta Selatan Jakarta Selatan Ganjil ya Ya Platnya bulan 7, Bang Terima panjang, Bos Terima kalo panjang kalo lagi derosa, udah pokoknya nggak usah pusing lah. Terima panjang eh, lagi ya Terima ya. panjang, panjang ya. lagi Pajaknya panjang ya. Spesial Spesial Nah, ini dibanderol berapa, Bang? Harganya, Bang? Ini kita buka di angka 118 118? Cash, ya Oke, cash Kalau mau nego, silakan, silakan langsung aja ya. ya Jangan dibantuin lagi sama derosa auto ya Langsung aja <laughs> ya Kalau mau nego ya nah, Paket kreditnya, Bang Silakan, Bang Diesel, Paket bang. kreditnya ini khusus DP 17 juta ya ini khusus DP, DP 17 juta. DP 17 juta, angsuran? Angsuran di 3,1. 3,1 teman-teman, ya. dapat Senia R-A-Tivo Matic ya. 2013. Ya. Ya. ya. Jadi, semuanya yang ada di AB Mobil Indo. Garansi. Yang pertama, garansi mesin. Mesin, satu tahun. Pajaknya panjang-panjang tadi panjang. ya, sudah ya. kita lihat ya. ya. Betul. Kilometernya rendah Kadang malah. Rendah. Ya. Kilometernya rendah-rendah. Nah, proses kredit, mau... Di Jakarta Mau di luar, luar kota, kota Kita bisa Bisa, bantu. bisa dibantu teman-teman ya Kita pribadi ini dari Derosa Auto ya. Pengen bikin showroom-showroom kita rame Siap Di sini ya, ya? Siap ah, bantu ah, kita. Siap kalau gitu Bang Ya Thank you Mudah-mudahan sukses selalu Amin. Ya kan Amin, Jualannya bangga. banyak Amin Teman-teman Derosa Auto juga yang nonton juga Rezekinya juga lancar Amin. Bisa pesan mobil ya Bang Ya, Siap ya kalau kita, kita jaga kesehatan ya bos ya dan tetap semangat semangat eh. ya. <laughs> Oke okay, kalau gitu okay. kita tutup yang bang Oke okay. ya di channelnya Dirsa Auto, Auto. Oke okay, wabillahi taufik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh.